Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti, be Lovers, Belovers, Serta Lesla be Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kecuran dan Rizky Gilad Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 yang mana tentunya masuk di nominasi acara infotainment award 2021 di CTV persahabat ya bagi teman-teman semua jangan sampai lupa untuk membuat Lesti dan Rizky Bilar SMS sebanyak-banyaknya persahabat ya mudah-mudahan bisa tentunya mendapatkan gelar di acara infotainment award 2021 cara membuat tinggal buka aja Instagram CTV persahabat sahabat ya di situ ada cara untuk memvote via sosial media dan via SMS, Pak sahabat yang doangkan yang terbaik. Kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung idola kesayangan kita. Info ini kita dapatkan juga dari akun The Dot Leslar, Pak ya, yang menuliskan sebuah kalimat caption dan dituliskan. Teman-teman jangan sampai lupa ya, vote kakak dan dede SMS sebanyak-banyaknya ya. Semangat, Pak sahabatnya. Tentunya sudah diinfokan kembali oleh fans dari Leslat, Jangan sampai lupa untuk mengvote dari LSD. Tentunya untuk mendapatkan gelar di acara Infotainment Awards 2021. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibandingkan di komentar dan tanggapan respon yang sangat positif dari para fans. Salah satunya dari akun Karawangin Wangin yang berkomentar, ayo kompak buktikan. Kita pasti menang, ini hadiah lamaran Wow persahabat ya Tuh support dan dukungan dari para fans luar biasa banget Yang selalu semangat untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Dan tentunya kabar berikutnya persahabat kita Tentunya mendapatkan kabar kebahagiaan juga persahabat Alhamdulillah tentunya hari ini sudah Tentunya di tanggal 1 bulan Juni para sahabat ya Yang mana hadir sebentar lagi acara spesial yang akan kita tunggu-tunggu yakni spesial lamaran Lesi dan Bilar Tentunya hamil 12 pasap metode kita diingatkan kembali oleh Bu Firni Dari akun Instagram Virus Leslar Tentunya mengunggah sebuah postingan tanggal yang sudah dilingkari tanggal 13 Para sahabat yang mengingatkan kembali jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan persahabat yang untuk menyaksikan acara lamaran dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan sebut juga Bu Fir tentunya menuliskan sebuah kalimat caption yang dituliskan Hamin 12 menuju Bismillah ya Allah lancarkan semuanya dedek yang mau dilamar kok Bu Fir yang deg-degan Aduh ada yang sama kalau sama fix kita satu embah gempur lagu dari sama abang yuk naikin viewersnya lagi tuh persahabat ya tentunya bufir aja udah gak sabar untuk melihat acara spesial lamaran dari idola kita yang tentunya sebentar lagi persahabat ya akan dihadirkan dan disuguhkan untuk kita semua para fans dalam musikian tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans. Yakni dari akun Hanana233 mengatakan dalam kolom komentar. Amin ya Allah semoga semuanya dilancarkan ikan hiu ikan patin akhirnya Leslar ku jadi pengantin. Wow, luar biasa banget sahabat ya selalu mendukung dan mensupport buat lesti dan bilar Berikutnya ada komentar dari akun Eka underscore 6 mengatakan sama bufir kita semua ikut deg-degan kayak mau dilamar juga padahal udah pada punya suami aduh cute-cute banget nih memang persahabatnya selalu mendoakan yang terbaik nih untuk hubungan lesti dan rizky milar dan kita kompak persahabat ya untuk naikan viewers single terbaru dede lesti persahabat ya tentunya untuk viewersnya masih di angka 6,6 juta, tentunya kita kompak naikkan 10 juta viewers, doakan yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Selain para fans yang tidak sabar, pasabat ya mau nunggu acara lamaran dari Lesti dan Bilar, Om Izhar pun nggak sabar, pasabat ya kita lihat album pribadinya tentunya. Mengunggah sebuah pusingan foto terbaru dan kalimat caption, di situ dikatakan waktu terasa lama bagi yang menunggu, terasa cepat bagi yang menikmati. Wow, para sahabat, ya! Ob Izzhar pun menuliskan sebuah kalimat yang menerangkan bahwa nggak sabar lagi menunggu hari spesial bahagia, para sahabat. Ya, ini proses lamaran. Dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan Om Isar tentunya kita doakan saja yang terbaik om, untuk hubungan mereka Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari H nanti Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget persahabatnya Ini momen yang tak akan terlupakan Tentunya momen prosesi foto free wedding dari Lesti dan Rizky Bilar Yang banyak sekali menuai pujian persahabatnya Dari orang-orang hebat dan tentunya orang-orang yang selalu mendoakan serta mensupport buat hubungan lesi dan bilar, sahabat ya. Dalam postingan ini pun kita dibuat gemes bahagia. Karena rizki Bilar tentunya saking gemesnya, persahabat ya, di situ memegang pipinya, Dedek Les, ya. aduh, so sweet, dan tentunya luar biasa banget kebanggaan kita, bersahabat ya. Dan tentu kita dikasih penasaran juga oleh dida Lesti yang bilang kalau ini adalah foto free, free wedding pertama para sahabat ya, berarti tentunya akan ada foto free wedding selanjutnya, apa mungkin memakai adat Sunda, aduh makin penasaran dan tentunya makin gak sabar nih melihat foto Lesti dan rizky Bilar memakai adat Sunda para sahabat, ya, mudah-mudahan bisa di up secepatnya sebelum lamaran tiba para sahabat, ya, doakan saja Mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin dan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Miller Dan berikutnya juga persahabat ya kita mendapatkan kabar bahagia juga dari Kak Nova Yang mana tentunya kemarin Kak Nova mengunggah sebuah postingan Tentunya Kak Nova sudah mempersiapkan untuk calon pengantin Persahabatnya sudah belanja banyak di situ ada terlihat postingan foto skincare. Wah, sahabat, ya, ada sebuah kalimat juga yang tuliskan skincare buat calon manten, Tuh, sahabat, ya. Tentunya sudah dipersiapkan oleh Kak Nova dari jauh-jauh hari. Untuk persiapan calon pengantin, wah, ya. Tentunya sebentar lagi Kak Nova akan meluncur ke Indonesia dan akan memberikan kejutan bahagia serta vitamin bahagia dari... Keluarga Leslar untuk kita semua Farah fans, nah akan yang terbaik Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan Kebahagiaan untuk keluarga Leslar Amin, ya robbal alamin Dan mudah-mudahan persahabat ya, Kita hari ini mendapatkan Kabar baik dan kabar bahagia Di awal bulan tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan yang tak terduga dari idola kita. Mudah-mudahan tentunya kabar baik persahabatnya. Doakan saja dan selalu support untuk Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.